Di detik-detik akhir kehidupannya, Fir'aun, sang manusia zalim yang meneguhkan dirinya sebagai Tuhan itu sadar bahwa dirinya bukanlah sang pencipta seperti yang selama ini ia dengung-dengungkan. Fir'aun merasa lemah, tak berdaya, sebentar lagi dirinya akan binasa, tenggelam ke dasar lautan. Di saat itulah, hampir saja Fir'aun mengucap kalimat Tauhid la ilaha illallah. Akan tetapi, Malaikat Jibril segera menyumpal mulut Fir'aun dengan tanah karena jika saja ia berhasil mengucap kalimat Tauhid maka Fir'aun akan menjadi manusia yang bertaubat dan tidak ada pembelajaran bagi umat-umat selanjutnya. Kisah tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah berkata, sewaktu Allah menenggelamkan Fir'aun, ia mengucapkan, Aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali yang diimani kaum Bani Israel. Surah Yunus ayat 90. Kemudian, Jibril berkata, Wahai Muhammad, andai saja kau melihatku saat mengambil lumpur hitam lautan lalu aku sumpalkan ke mulutnya, karena khawatir rahmat menghampirinya. Hadis Riwayat At Tirmidzi.